Halo semua selamat datang di channel ini kali ini coba kita review and track ya sebuah DAW yang saya lihat sudah lama warawiri di uh, Google Play ya dan banyak tutorialnya di YouTube ini lebih dari handphone ini saya coba dari laptop ya, ini semua terinspirasi dari bincang-bincang saya dengan Mas Dian dari Malang ya ya kita lihat tampilannya minimalis sekali ya. Sample rate saya 512. Ya, ini low latency. Low latency bufferingnya low, jadi tidak berhasil masuk suara gitar. Lalu kita coba cek VST-nya ada di mana menu ini karena masih blind test ya jadi masih meraba-raba mana menu ternyata ada di sini dia sudah mulai scan VST kita coba rekam audio gitarnya di bawaannya entek ya. Ada apa coba kita lihat. Wah, organ kolaps tiga ya. Tidak bunyi. Nah, ini step sequencer-nya. Kita disuruh ngebatik ini di sini. SD bawaannya N-Track. In nah, ini kayaknya bisa di head uh, folder ya ditambahkan. SD ke SD lain. Kita coba tambahkan, kita add. Nanti kita akan coba lihat apakah laptop saya yang kapasitasnya terbatas ini mampu mengangkat atau PhD itu dapat bekerja di laptop saya. Ini spek laptop saya i5 Mempeluaran terdahulu ya, HAM-nya saya sudah tambahkan 6GB, tapi yang usable cuma dua. Di sejam, coba kita tes, bisa nggak drag and dropnya? Nah, ini sistemnya mulai menjerit nih, nothing up memori ini, nothing memori ini bisa drag and drop, cuma kita denger suaranya seperti apa sih oh malah keluar suara piano panggil kembali dengan isi Drummernya di DC drama ada tampilan CPU usage ya tidak bisa drag and drop jadi saya coba siasati ya pakai drag midi song bloknya easy drummer nanti coba saya cari cara bagaimana suara drum ini bisa direkam oleh ntrack pertama-tama kita masukkan aba-aba kawan ini ada sinyal tapi wave-nya tidak ada berarti ini gagal kita dari sini ya. ikon speaker nya track kita send ke track2 nah, kita lihat apakah ada wave yang bakal masuk ke sinyal iya ada berhasil ya masuk sinyalnya sinyal drum ikutnya yang saya suka ini dia bisa di marker ya dan markernya sesuai dengan angka yang ada di Easy Drummer. Nah ini saya suka, jadi kita bisa mark untuk intro, verse, solo, chorus dan sebagainya. Coba rekam input gitar. Oke, selesai. Kita coba duplikat gitarnya. Nah, bisa ya? Bisa ya? Nah, ada cara untuk menduplikannya. Nah, sebenarnya ini bukan cara yang benar ya. Harusnya ini direkam dua kali ya. Cuman ini saya pakai cara singkatannya. Setelah kita duplikat di mixer coba kita pan kiri kanan. kita cek di mixernya nah, ternyata ada plugin plugin bawaan dari ini lumayan cukup bagus plugin-plugin bawaan Antecnya cukup banyak, lumayan lengkap. Nah ini saya sudah selesai membuat perekaman sebanyak 8 track coba kita lihat uh, hasilnya seperti apa ya ini uh, menurut saya lumayan bagus ya uh, di awal ini sudah bisa membaca MIDI plugin beberapa plugin ya cuma dikarenakan sistem saya yang kurang puni jadi ada beberapa plugin itu tidak bisa dimainkan semaksimal mungkin saya tidak menemukan menu mastering di DAW ini, jadi ini lagu hanya di mix daun saja. Ya, sebuah lagu yang masih ing saya ingat di kepala ini saya ciptakan sekitar tahun 97 ya di era boomingnya British Pop ya. Mari kita dengarkan bersama. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Semoga blind review ini bisa menambah wawasan kita salam